Selamat yeah. Good oh Itu adalah tabung masyarakat desa Lengawatan, Yang dimana yang enam desa ini sudah didaftarkan, itu adalah desa Birbri. Jukuran untuk panen. Itulah yang kami sudah sepakati bersama di Hotel Timur Mega untuk enam desa sehingga kami boleh buat. Dan kami sudah ada undangan buat eh, enam desa ini dan semua pembesar, termasuk gubernur dan ada duta-duta besar yang akan menghadiri uh, syukuran ini. Oleh karena itu, ini yang perlu kami bisa sampaikan buat anak kami atau uh, adik kami bisa memperhatikan kami di uh, wilayah Molo. Itulah yang perlu kami sampaikan, dan ini dia punya tata caranya, tadi sudah disampaikan, saya masih sementara ada sibuk buat eh, tata ini anak-anak ini untuk mereka pakai itu, ini yang perlu kami sampaikan, dan ini adalah gaya orang timur di wilayah Tolo. Ya, terima kasih. Oh domat. generasi yang Para masyarakat, jadi yang berbeda sang seorang adik mengakuin dalam kemarin tempat bersaudara maju salah satu musuh saya di tempat kedua pada dua